lagi nih e, semua pemirsa atau sahabat e, youtuber e, dimanapun anda berada saya doakan hari ini teman-teman semua selalu dalam lindungannya dan e, menjadi orang-orang yang beruntung dari segala hal dari segala tujuan mudah-mudahan teman-teman semua terkabul yang punya hajat hajat apapun itu e, mudah-mudahan semua terkabul yang penting kita berusaha berdoa dan berusaha oke okay, hari ini ya saya akan unboxing nih kebetulan udah saya bongkar sorry ya e, nanti saya tampilkan video pas bongkar dari paketnya saya harus be habis beli ini di salah satu merchant online harganya cukup murah 350 ribuan dan mungkin di tahun ini ini udah ketinggalan kali ya dan harga yang paling murah tapi nggak apa-apa untuk para pemula ini bisa dipakai dan bisa dipergunakan untuk vlog. Bikin video, video Instagram, video TikTok, lalu video buat Facebook atau shot atau foto-foto yang bisa di-upload di sosmed. Ini sangat simpel, nih, bisa dibawa-bawa alatnya. Kenapa saya pilih ini? Karena saya juga masih uh, pemula, gitu kan? pemula belajar, making uh, video, ngedit edit. Lalu, saya cari coba gimbal ini karena kalau... Pakai tangan pasti ada jeda ya, jedanya akan sangat-sangat terlihat nih kalau kita pegang pakai tangan kita atau teman kita yang megangnya. Makanya saya cari alat ini, alat yang sangat mudah. Ya memang sih untuk di tahun ini kayaknya sih udah ya Bahannya biasa, material plastik yang penting tidak jatuh, ya nggak pecah lah. Ini bisa dipakai buat meeting, buat zoom, ada-ada yang sekolah atau yang kuliah karena saat ini masih apa ya masih banyak sih ya via online ya WFA yang bekerja segala macam di kantor ini bisa oke okay ya seperti biasa di kardusnya yaitu di boxnya ini e, gimbal stabilizer selfie stick tripod jadi L009 bisa dilihat ya kalau mau dicari di online banyak atau yang diskonan pun ada atau banyak sekali dicari okay ini biasa nih ada buku panduan ada bahasa Inggris, ada bahasa Cina karena ini barang Cina ya. ini bisa dilihat kalau yang bisa bahasa ini silakan diterjemahkan sendiri tapi garansinya nggak ada ya kalau gini ya kecuali mungkin electronic handphone ada atau apa lainnya mix speaker, hands free, handset itu ada tapi kalau untuk ini nggak ada nih cuman ya gini aja gambar-gambarnya mungkin cara mengoperasian pengoperasiannya di sini kan ada tombol-tombol nanti. Lalu yang kedua selain box plastik pembungkusnya ini ada kabel. Kabel ini buat ngecas cuman pendek banget ini ya. Kurang lebih 30 cm ini. 30 cm. Oke ya, itu aja ini bisa pakai oh, chargeran handphone tapi belum yang type C ya, masih yang biasa ini yang segitiga yang ada kakinya belum tfc sayang sekali ya karena produk lama ya jadi belum belum model uh, waktu produksi ini belum belum keluar ya model tes uh, apa? Uh, kabel uh, tfc nya oke alatnya sangat gampang nih ini tinggal dibuka aja pelannya ini kan bisa dikendorin dikencengin ke kiri ngendorin ini kendor ini bisa dikencengin itu buat detail nih buat sahabat semua Lalu di sini ada tombol pengunci ya kalau mau operasinya dikunci atas bawah. Lalu di sini adalah power nih. Power untuk menstabilkan uh, uh, uh, apa bracket gimbalnya. Ini di sini ada power tinggal ditekan aja. Udah hijau ya? Hijau berarti udah on dia. Sudah tidak Waktu mati kan gampang nih. Waktu ini udah keras nih agak keras seret-seret lalu di sini juga ada nih powernya ini adalah buat lampu di samping sini ya samping sini ini lampu nah, ini lampunya bisa terang bisa juga putih tiga kali ya ini putih satu dua tiga ada tiga di sini adalah uh, uh, trip uh, pot untuk pengisian baterainya, ngecas untuk ngecas. Di sini untuk ngecas uh, bracket atasnya yang buat pegangan handphone. Oke okay, ya. Di sini adalah buat uh, puteran putaran, putaran. ini nanti kita akan praktekan. Ya. Lalu ini bisa ditarik. Nah, kalau buat meeting tinggal didirikan. Sorry. Ya. Tinggal dibuka aja. Ini bisa berdiri. Ya berdiri, meeting untuk meeting segala macam itu bisa lah, coba kita akan pakai di apa namanya smartphone kita akan coba gunakan oke ya kita matikan dulu kalau mau pasang ya, matikan dulu matikan dulu aja takutnya dia patah, karena dia udah setiap uh, powernya sudah on, dia akan crash nah, matikan dulu, padamkan dulu lalu kita pasang Handphonenya di sini oke. Okay. Pemasangannya seperti biasa. Ini sangat, oh, sorry, sangat mudah. Ini masih baru, jadi keras ya. keras sekali ini. ini kita nyalakan kembali. Ini, nah. ini tinggal kita. buka dulu kuncinya karena tekan Oke okay. Oke okay. kita langsung masuk ke menu video biar apa namanya dia beroperasi sangat mudah nih teman sangat mudah dan sangat sederhana tentunya bisa di uh, pakai untuk loh. oke ya ini, dia nih. ini bisa seimbang nih teman-teman ini sangat-sangat seimbang ini bisa miring begini dia tetap stand by tuh saja, cuman ini mengalangi ya, ngalangin apa namanya uh, si kameranya, semuanya kebalik. sangat mudah nih sahabat, ini lampunya, sini nih, oke, okay. kelihatan sekali ya, dia akan stabil terus, dia akan stabil. What's okay. right Eh, keras ini masih kerasnya karena barunya coba kita akan konekkan ke bluetoothnya kita buka bluetoothnya dulu ini bluetooth kita segarkan oke, ini kamera kita pasang kembali pasangnya kalau bisa di androidnya di tengah-tengah sahabat supaya seimbang ini udah seimbang ini udah seimbang nih sahabatnya ini sangat-sangat ah, gampang Kalau kurang berdiri ya tinggal didirikan ini Tinggal diputar aja ini kendorin. Tergantung uh, teman-teman ya kebutuhannya Ini bisa dikencangkan Ini bisa ditarik Ini cukup panjang Semuanya mau shoot apa gitu Ini panjang sekali ini teman-teman Panjang Duh. Nah ini panjang nih teman bisa buat tripod, foto, selfie gitu sangat gampang, ini bisa dikembalikan kembali, tinggal ditekan aja ini masih panjang loh sahabat ini masih ada satu satu space lagi nih yang paling ujung karena ya sampai nih cukup sekitanya aja saya kira uh, cukup lah ya, kalau enggak terlalu makanya panjang-panjang Lebih fokus kalau pendek itu lebih fokus. Jadi lihat temannya, bisa dilihat, ya kan? dia akan selalu stabil, kemanapun larinya selalu stabil. saja. Cukup mudah teman, pengoperasiannya. Nah, kita akan coba rekam. ini nih penampakannya seperti ini bisa stabil ya stabil sangat stabil Cukuplah untuk para pemula ya jangan gak usah ragu ini ini di sini ada kunciannya nih jadi di sini ada uh, uh, apa namanya uh, dowel kecil untuk kunci ini biar gak muter saat dipegang tapi uh, masukinnya harus hati-hati ya karena kecil sekali takutnya patah ini jadi kuat nih. tinggal ditarik aja ini kunciannya terlalu kelihatan ada ya, kan? di sini. tinggal di sini ada lubang ini kalau saya bilang namanya dowel aja nah, buat kuncian ya. kalau selfie seperti ini ya kan handphonenya berdiri selfie atau bikin video shot atau tiktok biasanya kan berdiri atau IG juga kan berdiri juga Tuh. dia enggak mau kalau memang udah settingnya begini tekan lama ini nanti akan ngegeser dia oke sahabat ya ini mudah sekali sangat-sangat mudah murah pula kan jadi buat teman-teman semua kalau ingin berkreasi nggak perlu mahal kayaknya yang penting fungsi dia. yang penting fungsi kegunaan itu cukup sederhana sih dia nggak mau nih tapi jangan selalu dibaksa seperti ini takutnya rusak nanti ya kan balik lagi ya. ya dapat cara mengoperasikannya cukup gampang ya, jadi nggak usah repot nggak usah risau karena alatnya sangat mudah dicari gampang pun ya ini alat-alat yang masih ah sederhana lah ini mah Ini lampunya jangan lupa di sini. Ini untuk membantu penerangan kalau kita vlog malam hari. Ini bisa dili dilihat nih. Ini kelihatan akan kelihatan. Ini kelihatan ya. Kita berdiri. entar dia. kita matikan dulu. Ini kita matikan nih. Dia akan langsam nih ya. Tapi kalau kita nyalakan lagi, coba kita nyalakan lagi. Nih. Dia akan memutar sendiri. Oke okay ya. Oke, siap. Jadi ini untuk mencari rotasinya adalah sangat gampang. Di sini, di sini ada uh, tombol, kita pencet sekali. Untuk selfie. Ya. Jadi handphonenya akan berdiri. Lalu yang kedua, kalau pingin kembali lagi normal, uh, miring sesuai 16.9, sesuai uh, apa namanya? Konten-konten uh, yang akan di-upload di YouTube, video-video yang di YouTube. Ini enggak dari sini ternyata ini ada di sini, pencet kembali, ini di atas sini ada nih kelihatan, dua, satu kali dia akan muter sendiri muter sendiri dia, nah akan menyesuaikan sendiri ya jadi di sini pengaturan untuk uh, landscape nya si kamera di sini ya, di atas sini kalau di sini adalah untuk memotret, tapi ini harus dilepas ini bisa ditarik ke ujung ini bisa dilepas. Kalau motret lewatnya sini bisa di dia akan memoto. Tapi harus dikonekkan Bluetoothnya. Harus dicari dulu nih Bluetoothnya. Ya e, ini dengan handphone. Ini dia nih, ini kameranya. Sini. Harus dikonek dulu ya. Ini bisa dilepas di sini adanya. Oke, jadi pasang kembali. Sangat-sangat simpel nih alatnya. seandainya meeting tinggal dimasukin kembali, didorong. Nah, nah sesuai kunci ya. Tinggal main aja. Oke. Saya kira teman-teman semua uh, paham Ini alat yang sederhana dan tidak pusing untuk menggunakannya. Jadi simpel. Sekali lagi buat teman-teman pemula yang mau mencoba alat ini harganya 350an ya tergantung tokonya sendiri yang jual tinggal dicari aja tinggal dipilah dipilih bahannya plastik tapi bisa dipakai ya untuk menstabilkan video-video yang akan kita buat jadi itu, e, itu aja review dari singkat dari saya karena nggak ada spesifikasi yang menonjol dari alat ini e, sekali lagi saya doakan teman-teman semua yang menonton video ini. Jangan lupa dukungannya untuk like, comment, share, and subscribe. Kita gotong royong saling mensupport. Uh, Semoga teman-teman semua uh, selalu didekatkan dengan kunci kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.